Oh, dari Pesnawan? Mm -hmm. uh, Pak, bawa mobil yang satu ren, agak mendekat aja, Simpang Romeo. Uh, kalau menurut analisa saya, Pak Arang ada di rumah nih. Kita cek rumah ya. Langsung kita acaranya nanti. Dulu. Mas Pul. 866, Dan. 866, Dan. Ini mengarah ke TKP. Pelan-pelan. Kalau memang ada TSK di rumah langsung kita hentikan. Pelan pelan. saya simpan video itu, Lain Oi! Oh diam! Di tones, right, diam! Tint, diam kau! Oh diam! Diam! Oh, ya, ya. Diam! Ya. Dia dah nampak? Dia nak ikut pak Cok, dari, dari kamar mandi dia Eh, dah nampak? sumpah lelah Nak kena tundur-tundur ke pak? Jomkok, jomkok, jomkok! Lain lah Jomkok pak Jomkok, angkit siapa namun? Malik dia pak Malik Simpelin lah, Pak. Go. Ngokok, ngokok, Iya, Pak. Hah. Tidur, tidur, tidur ke bawah cara-cara. Cara-cara. Cara-cara, oh. cara-cara. Tunggu, kok. Mau cek situ dari kamar mandi. Astagfirullah. Lambat kita. Buang. Tuh, buang. Buang. Sudah keen jadi, Pak. Beda beda muk. Oh, jadi kok jadi. Iya, Pak, iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Ini satu berapa ban? Hah? Cek cari semua kawan tadi, Hah? Pak. Astagfirullah. Itu kamar bantalnya dong nampak waktu selingmu dia. Nih, cuma ban. Hoi. Waduh. Siapa nih? Sudah makan ya? Jongkok orang siapa, Pak? Hm? Di mana kuda fat? Berapa banyak kubelit? pesat ini jadinya pak sakit apa di mana jago ya oh, iya. pak oh, iya. oh, iya. di sini, iya. sini oh. kamar mandi itu kamar mandi, mandi. Woy, kok, dari kok sama siapa tadi? itu ada tuh siapa tuh pakai satu itu Iyi, ya. Bali, Bali, ah, dari mana pula Bali? Okay. Hmm. Ah, kelasan, Enggak, ah, pernah di rumah kau? Hmm. Di nah, semua Pak Pernah yang dulu pasti nah, yang dulu yang dulu Eh, hey, ya, kau hmm. Kau lari kemana tuh, <tuh. <tuh> mau mau mau ditamudi tuh. Siapa yang tak kasih tahu dulu? Nemu di daya dan cuma disawit kan, Ridwan merapat ke kasih ya, perlot. Oke, lari orang juga di kita lapangan ya. Iya. Yang lain loh, Pak. Ada apa datang? Ah, siapa? Siapa yang melanjutin, Mang? Semua. Bebi, bebi, uwi. Bebi siapa? taruh ke depan aja apa ya? Ke depan. Lu. Ah. Oh, oh. ya. Nah, oh, iya. oh, itu, itu. Uh. Iya. Yang putih orangnya. Iya, Yang Belum hmm. ya kan? Bawang hmm. mana, pak tengok-tengok eh, itu tuh. apa tuh? Iya ibu yang punya dia lah pak, Hei, itu pak ciputamu. Ini, berapa aku belanja tadi? Satu ya? Sama siapa? Bisa kau mancing dia lagi? Bisa lah, nah, nah, ambil, ambil, terus. pak, pak itu nah, pak? dia dulu oh, oke, nah. ini surat tugas nah, ya, baru surat ini surat Tuh, ya, jadi ya, lagi nah, ini nah, dia nah. mungkin pemakai lah masih Cuman dia ya, mungkin orang mesan-mesan dia katanya dia beli dari siapa kau beli? berapa kau beli nih? satu seratu satu ibu ketek tunggongnya hmm. ah ketek hmm. aja ya pak hmm. satu udah di foto? bapak ya hmm. ini ini udah foto, foto nih sini foto? Hmm. lah hmm. gitu di tkp nah hmm. kalau begini hmm. kan? ah hmm. nah tunjuk gitu aja hmm. nampak juga bapak nih nampak wan? Jadi bandar narkoba nanti Pak RT kita amankan Ya ya Jadi kami laku petugas kepolisian Kami untuk mengaporkan aja Berarti tidak, RT tahu gitu kan Jadi nanti memang ada di telepon nanti Untuk minta keterangan tapi di telepon aja nanti itu Jadi kami sekarang minta nomor handphone dengan KTP Pak RT lah Bapak, Bapak KTP, KTP itu udah dapat jangan turun Bu Jangan-jangan, Bu Jangan-jangan, Bu Jangan-jangan, Bu Jangan-jangan, Bu Jangan-jangan, iya, iya, iya, iya, بدak, rata, adon... Adon... Withdraw, oh, oh uh... uh, kok <tus unASTIC fashion gibt> <tus> sila duduk terus